Selamat bertemu kita pada pertemuan ketiga untuk kali ini, yaitu membahas tentang akuntansi komparatif Eropa. Untuk agenda pertemuan kita pada pertemuan tiga ini, yaitu yang membahas tentang pertama komparatif badan organisasi pada negara-negara di Eropa seperti Prancis, Jerman, Inggris, Belanda dan Republik Ceko. Yang kedua. Yaitu membahas tentang komparatif standar pelaporan keuangan pada negara-negara di Eropa seperti di lima negara tersebut Dan yang ketiga yaitu membahas tentang komparatif sistem pelaporan keuangan pada lima negara tersebut Dan yang keempat komparatif pengukuran akuntansi pada negara-negara di Eropa yaitu seperti kelima negara tersebut Pada tabel 31 ini, ini menunjukkan bahwa komparatif badan organisasi di lima negara Eropa Yang seperti pertama Prancis, mereka mempunyai badan akuntansi nasional Atau yang disebut dengan Conseil Nation de la Compatible. Ini mengeluarkan peraturan dan rekomendasi pada masalah-masalah akuntansi dan memiliki tanggung jawab yang besar untuk menjalankan peraturan tersebut Dan yang berikutnya ada Komite Regulasi Nasional Atau yang disebut dengan Komite de la Regulation Compatible Ini adalah mengubah peraturan dan rekomendasi CNC menjadi regulasi yang mengikat Yang berikutnya ada Otoritas Pasar Keuangan Atau yang disebut dengan Autorite Desch Merchage Financier ini mengawasi masalah-masalah pasar yang baru dan operasi pasar modal regional dan nasional. Dan yang berikutnya ada ikatan akuntansi publik atau yang disebut dengan Ordered Expert Compatible. Ini bertanggung jawab langsung pada Menteri Ekonomi. Dan berikutnya ada ikatan Auditor Kepatuhan Nasional atau yang disebut dengan Company National des Commissaries Out Contest. Ini bertanggung jawab pada menteri keuangan, jika dibandingkan dengan Jerman, bahwa di Jerman mempunyai komite standar akuntansi Jerman, atau yang disebut Jerman Accounting Standard Committee. Dan yang berikutnya, standar akuntansi yang dikeluarkan oleh Badan Standar Akuntansi Jerman, atau yang disebut dengan Jerman Accounting Standard Board. Sedangkan Belanda, di sini mereka. Mengenai profesi auditor diatur oleh Institut Akuntan Terdaftar Belanda atau Netherlands Institute of Registration Accounting. Sedangkan di Inggris, di sini banyak ini. Inggris ini mempunyai Institut Akuntansi Berizin Resmi di Inggris dan Wales atau yang disebut dengan Institute of Chartered Account Accounting Chartered Accounting in England. Dan West. Dan yang berikutnya ada juga Institute Accounting berizin resmi di Irlandia atau Institute of Chartered Accountant in Ireland. Yang berikutnya Institut Akuntansi berizin resmi di Skotlandia. Dan berikutnya Akuntansi atau Asosiasi Akuntansi berizin resmi dan bersertifikat. Ada juga Institut Keuangan dan Akuntansi Publik berizin resmi. Atau yang disebut dengan Carteret Institute of Public Finance and Accountancy Sedangkan yang terakhir Yaitu Republik Ceko Mereka secara ininya, secara Pelaporannya Bahwa pelaporan keuangan Harus mengikat IAC Atau juga Dengan IFRS Bagi perusahaan yang tercatat di bursa Saham pada tabel 32 ini menunjukkan bahwa komparatif standar pelaporan keuangan di lima negara di Eropa, yang mana itu Prancis 5 bentuk laporan keuangan, Jerman 5 bentuk laporan keuangan, Belanda juga 5 bentuk laporan keuangan, sedangkan Inggris mempunyai 7 laporan keuangan, dan Republik Ceko ada 3 laporan keuangan yang mana itu Perancis pertama neraca kedua laporan laba rugi ketiga catatan atas laporan keuangan keempat laporan direktur yang kelima laporan auditor sedangkan Jerman pertama neraca kedua laporan laba rugi ketiga catatan atas laporan keuangan keempat laporan manajemen kelima laporan auditor sedangkan Belanda Neraca yang pertama Yang kedua, laporan laba rugi Ketiga, catatan-catatan Keempat, laporan direksi Kelima, informasi lain Yang direkomendasikan Sedangkan Inggris Yang pertama, laporan direksi Kedua, laporan laba rugi dan neraca Ketiga, laporan arus kas Keempat, laporan total Keuntungan dan kerugian yang diakui Yang kelima Laporan kebijakan akuntansi, Keenam, Catatan atas referensi dalam laporan keuangan, sedangkan yang ketujuh laporan auditor, sedangkan republik Ceko ini hanya memakai neraca yang pertama, yang kedua laporan laba rugi, dan yang ketiga catatan. Pada tabel 31 ini menunjukkan bahwa komparatif sistem pelaporan keuangan di lima negara di Eropa seperti Prancis. Di sini, sistem pelaporan keuangan yaitu dengan melakukan laporan keuangan wajib di audit, kecuali untuk perusahaan kecil kewajiban terbatas dan kemitraan yang kedua, Jerman ini memakai sistem pelaporan keuangan dengan perusahaan kecil dan menengah dikecualikan dari ketentuan audit dan dapat menyusun laporan keuangan dalam bentuk yang ringkas yang berikutnya, ciri Utama sistem pelaporan keuangan adalah Laporan secara pribadi oleh auditor Kepada Dewan Direktur Terus pengelola dan pengawasan perusahaan Yang berisikan pendapat terhadap prospek masa depan perusahaan Yang ketiga, Belanda Belanda ini mempunyai sistem pelaporan keuangan Yaitu laporan arus kas Tidak diwajibkan tapi direkomendasikan hanya perusahaan dengan skala menengah dan besar yang diwajibkan untuk diaudit. Sedangkan Inggris, yang pertama sistem laporan keuangan ini, seperti laporan keuangan, harus memberikan penyajian yang benar dan wajar terhadap kondisi atau situasi dan keuntungan perusahaan. Yang kedua, Laporan konsolidasi diwajibkan bagi induk perusahaan. Dan yang berikutnya, perusahaan yang terdaftar di bursa efek wajib memberikan laporan interim dan melaporkan laba persahamnya. Sedangkan di Republik Ceko, sistem pelaporan keuangan yang pertama itu, Catatan mencakup penjelasan atas kebijakan akuntansi dan informasi lainnya yang relevan. Yang berikutnya, catatan harus pula berisikan laporan arus kas dan laporan konsolidasi untuk perusahaan besar, baik yang tercatat di bursa ataupun tidak. Sedangkan pelaporan keuangan harus mengikuti IAS atau IPRES. Bagi perusahaan yang tercatat di bursa, demikianlah pertemuan kita, yaitu pertemuan tiga yang membahas tentang komparatif akuntansi di negara-negara Eropa. Sebelumnya, saya ucapkan terima kasih.